Maka Abraham membentuk pasukan. Nah Abraha ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat e, apa namanya, Laut Merah ke Yaman, itu memang bawa gajah mereka. Dan Abraha ini memang pasukannya pasukan gajah. Dan gajah ini bukan gajah biasa teman-teman. Gajah-gajah yang sudah dilatih untuk menyerang. Sama kalau kuda. Kuda perang itu beda dan kuda biasa ya. Sudah dibiasa dilatih untuk menendang dengan kakinya menyuruh dengan kepalanya. Makanya kadang-kadang ada kuda, di kancap peperangan itu kudanya dipasangin seperti kepala besi dan ada tanduknya. Dipasang besi untuk bisa membunuh musuh juga. Sampai seperti itu. Gajah juga gitu. Gajah bisa mengelilit dengan belalainya, bisa menginjak musuh, bisa sudah dilatih lah. Di kawanan gajah ini, itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu, Selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Biasanya orang yang suka nangkap-nangkap gajah itu, ini bukan saya ajarin caranya ya. Jadi yang gajah depan itu ditarik, yang lainnya ikut. Nah Abraha punya satu gajah berwarna putih, agak berbeda nih. Yang selalu jadi pimpinan. Maaf kalau ada yang sama namanya nama gajah ini Mahmud <gulau> Loh, ya, <Ustaz? gulau> ini bukan saya buat-buat tapi memang begitu namanya jadi nama Mahmud jangan tersinggung ya karena Mahmud bagus ya terpuji, tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud pimpinan gajah itu baiklah Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada-ada-ada nanti ada yang pemandunya Abraha naik Gajah lagi di sebelahnya. Ini gitu. keceritaan teman-teman sekalian. Abraha bentuk pasukan. Semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia nggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan. Jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian. Dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini. Mau menyerang Mekah. Dan rata-rata seluruh jazirah Arab memang memuliakan Ka'bah pada saat itu. Walaupun mereka ada yang penyembah berhala, gitu kan? mereka tetap pergi haji, mereka tetap umrah. jalankan akan nabi Ibrahim, tapi mereka musyrik. Mereka masih menyembah nyembah berhala, jadikan perantara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada saat itu, ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abrahah. Di antaranya, ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar, namanya Zunafar. Zonafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha, dan akhirnya Zonafar tertawan. Ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa, kemudian keluar lagi dari suku Huis um, ya. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang, dipimpin oleh Nufail, tapi juga tertawan, sama Nufail sama Zonafar ini, eh, Zonafar ini tertawan. Sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan Dan bagi orang-orang Arab, jazirah Arab Dua orang ini Zunafar sama Nufail adalah orang yang kuat Di mata orang-orang Arab Kalau ini aja kalah apalagi kita Sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Ta'if Ta'if ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah Sudah dekat dari Mekah lah Orang-orang Ta'if ketakutan dan sampai Jangan sampai Abraha menyerang mereka maka pimpinan kota Ta'if mengatakan, Wahai Raja Abraha, kami nggak mau punya masalah dengan anda. Sebagai bukti, kalau anda mau bagi Ka'bah, mau hancurin Mekah, terserah. Tapi jangan ganggu kota Ta'if. Ya. Sebagai bukti kami, memang tunjukkan itu, kami akan menunjukkan kepada anda di mana itu Mekah, di mana itu Ka'bah. Lalu diiklankan dari kota Ta'if, siapa yang mau menunjukkan pasukan Abraha Mekah, orang-orang semua tidak ada yang mau karena mereka tahu ini rumahnya Allah Ka'bah biar bagaimanapun tahu kan gitu kecuali satu orang bernama Abu Rugal Abu Rugal ini dia bilang saya mau akhirnya Abu Rugal datang ditunjukin sama dia jalan pas tiba di pintu gerbang Mekah waktu itu namanya pintu Bani Syaibah pintu gerbang besar tiba di situ maka Abu Rugal mati yang menunjukkan jalan. Pasukan Abraha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian. Dan sampai hari ini. Setiap ada orang yang berkhianat. Dipanggil Abu Rugal. Setiap orang berkhianat. Jadi kalau antum dengar ada orang Arab bilang Abu Rugal. Berarti pengkhianat tuh. Hmm. Dan kuburannya. Yang ada pada saat itu. Di dekat pasukannya Abraha. Setelah Abraha pun dihancurkan oleh Allah nanti. Itu selalu orang Arab rajam. Jadi dari, dari jauh udah lemparin batu. Dirajam kuburan, dijadikan marjam. Tempat melempar batu, kuburannya si Abu Rugal. Karena dianggap dia berkhianat. Semua orang Arab nolak, kecuali dia sendiri. Gitu. Baik, pada saat itu, Abraham pun memasang kemah-kemahnya, pasukannya semua diistirahatkan di dekat pintu gerbang Mekah. Abu Waktu itu, yang jadi Raja Mekah, Abdul Muttalib, kakek Nabi Wasallam. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abraha rupanya menyuruh pasukannya untuk menakut nakuti masyarakat Mekkah dulu sebelum menyerang, diambillah gembalan-gembalan penduduk Mekah yang ada di sekitar pintu gerbang, termasuk ada 200 ekor unta punyanya Abdul Muttalib. Kemudian pada saat itu, Abdul Muttalib bermusyawarah dengan beberapa tokoh Mekah, mereka semua mengatakan tidak mungkin kita melawan nih pasukan gajah sudah datang, kelihatan kekuatannya, suaranya segala macam nggak mungkin. Lalu diminta abdul Muthalib untuk datang supaya melobi. Bagaimana nih caranya? Abraha dia belum lama berkuasa di Yaman. Dia masih belum menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Afrika. Belum baru-baru baru masuk kan? Cuma karena kejadian sama Iryat, kemudian tadi dia membangun kulai sebelum lama beliau belum bisa maka dia butuh penerjemah, dipanggillah satwa penerjemah Abdul Muttalib pada saat itu minta untuk bertemu jadi tentu saja Abdul Muttalib ini teman-teman sekalian waktu itu mau ketemu Abraha, Abraha tidak terima siapapun yang datang walaupun itu Raja Mekah sendiri maka Abdul Muttalib sempat menemui Zunafar, ya tadi kepala suku Arab yang sempat menyerang tapi ditawan oleh Abraha ditanya bagaimana Zunafar, bagaimana caranya ketemu sama Raja ini saya mau bicara Zunafar tahu Abdul Muttalib Raja Mekah dia bilang kayaknya agak sulit. Tapi, waktu saya lagi dalam perjalanan dari uh, perjalanan tadi di suku saya, waktu saya menyerang sampai tiba di Mekah ini, pemegang tali kendala Mahmud, ya, kepala gajah tadi, namanya Unais. Unais ini sempat terjalin persahabatan dengan saya di tengah jalan. Dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Coba kata Zunafar, saya melobi ke Unais mungkin Unais mau bertemu. Baiklah. Unais pun akhirnya diajak bicara oleh Zunafar, Zunafar hanya eh, Unais setuju Unais membahasan ke Abrah berhas setuju. Ketemu lahirnya Abdul Muthalib dengan Abraha dalam kemah. Abdul Muthalib ini terkenal sangat tampan, berwibawa gitu kan. Keraja datang. Sangking punya wibawa, atau dia masuk ke dalam kemah Abraha, Abraha melihat dia, Abraha dianggap Raja Yaman pada saat itu. Dia lihat, Abdul Muttalib duduk di lantai, dia pun datang duduk di lantai. Datang penterjemah bicara di antara mereka. Kata Abraha, kenapa? Siapa kamu ini? Saya Abdul Muttalib, pimpinan Mekah. Kenapa kamu datang? Dia bilang, wahai Raja Abraha, Anda, pasukan Anda telah mengambil gembalan masyarakatku. Di antaranya adalah 200 ekor unta milikku. Aku minta kepada Anda untuk kembalikan aja semua itu. Abraha tiba-tiba marah. Dia bilang, saya datang. Waktu kau datang, saya ada padamu. Saya sampai turun di lantai, menduduk bersamamu, karena saya anggap kau bapak. Saya pikir kau akan minta supaya saya tidak menyerang rumah ini. Tapi ternyata kau hanya minta gembalaan saja. Lalu kata Abdul Muttalib, kalimat yang sebenarnya untuk kalau Abraha tangkap, dia bisa sadar. Kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, itu Abraha, kalau saya pemilik unta. Dan masyarakat saya pemilik gembalan-gembalanya. Kalau rumah yang anda mau serang ini ada pemiliknya. Ada Tuhannya. Maka Tuhannya akan menjaganya. Tapi Abraha tidak tangkap poin itu. Lalu dia mengatakan kepada Abdul Talib begini saja. Saya tidak ingin menyerang kalian. Kalian terlalu kecil untuk saya lawan. Sudah selesai. Keluar dari Mekah, saya hanya mau hancurkan rumah itu. Bisa? Bisa. Baiklah. Dikembalikanlah semua gembalaan Abdul Muttalib dan masyarakat. Maka lalu Abdul Thalib iklankan selama tiga hari seluruh masyarakat Mekah disuruh keluar bersih gak boleh ada Mekah satu orang pun mereka keluar pun naik ke atas gunung-gunung di sekitar Mekah dan mereka bisa menyaksikan pada saat itu pada saat itu pun setelah keluar semuanya sudah kosong Mekah Abraham setelah tiga hari menyuruh pasukannya masuk waktu sudah masuk dan tentu masuk bentuk gerbang Mekah tidak langsung kelihatan Ka'bah karena Mekah cukup besar masuk sampai tiba di dekat Ka'bah begitu melihat Ka'bah Si Mahmud tadi ini duduk. Sebabnya dia duduk adalah... Zunafar, tadi yang ditawan oleh Abraha itu. Waktu sudah lihat Ka'bah, dia sempat lepas dari ikatan. Dia lari, kemudian dia bergantung pada telinga si Mahmud ini, gajah. Kemudian dia mengatakan, Wahai Mahmud, obruk uburuk itu duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia. Lalu dia teriak lagi, wahai Mahmud, duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia. Tiba-tiba Mahmud itu duduk.